Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin Amma bahadu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seekor burung betina bersama kedua anaknya. Entah kenapa Para sahabat tersebut mengambil kedua anak dari burung tersebut. Setelah anaknya diambil, burung tersebut berontak dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang membuang hajat. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai dari membuang hajat, beliau terkejut dengan apa yang diperbuat oleh para sahabatnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya siapa yang mengganggu burung ini dengan mengambil kedua anaknya kembalikan anaknya kepada induknya lalu para sahabat mengembalikan kedua anak dari burung tersebut ke tempat semula belum lama Nabi SAW menasehati para sahabatnya Nabi melihat kejadian yang janggal. Ternyata ada sarang semut yang sudah hangus terbakar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Siapa yang membakar sarang semut ini?" Tanya Nabi dengan sangat tegas. Lalu para sahabat menjawab, "Kami ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api, tegas Nabi saw. Itulah salah satu contoh kasih sayang Nabi Muhammad saw kepada makhluk yang lain atau kepada makhluk selain manusia. Maka pantaslah jika Nabi Muhammad saw mendapat julukan rahmatan lil alamin. Karena kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelimuti kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini, semoga dengan kita sering mendengarkan atau mengulang kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bertambah kecintaan kita kepada beliau dan menjadi sebab turunnya rahmat serta hidayah kepada kita semua.